Thank <laughs> you.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 Misi kedua roket VGC baru Eropa tidak berjalan sesuai rencana. Hanya 2 menit dan 27 detik setelah penerbangan, sebuah anomali terdeteksi dan misinya hilang. Beberapa menit setelah diluncurkan dari pelabuhan antariksa di Kourou, Guyana, Prancis, roket VGC milik Eropa hilang di angkasa. Roket tersebut membawa dua satelit yang merupakan bagian dari konstelasi pencitraan bumi, Pleiades Neo milik Airbus, tetapi gagal mengirimkannya ke Orbit Umi Rendah atau LEO. PGC dengan lift sedang lepas landas pada pukul 22.47 waktu setempat dan hanya 2 menit 27 detik setelah penerbangan sebuah anomali terdeteksi. Sementara tahap pertama berhasil terbakar, masalahnya ada pada tahap kedua roket yang dijuluki z 40 yang gagal mengirimkan satelit. PEGACE dikembangkan oleh European Space Agency atau ESA dan dioperasikan oleh Air Space. Roket empat tahap setinggi 115 kaki atau 35 meter adalah versi yang lebih kuat dari PEGA yang terbang pertama kali pada tahun 2012. PEGACE dapat mengangkut sekitar 5.070 pon atau 2300 kg muatan ke jarak 435 mil orbit sinkron matahari tinggi. Dibandingkan dengan 3300 pon atau 1500 kg untuk roket yang lebih tua. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait roket BGC Eropa gagal dalam misi kedua kalinya yang mengakibatkan dua satelit hilang. Selanjutnya,